halo assalamualaikum kawan-kawan ketemu lagi dengan channel pada ini kita bakal membahas soal <coughs> cara cek setidaknya uh, akun prakerja yang telah kita daftarkan caranya yaitu masuk saja ke dashboard masuk login jangan didaftar tapi klik tombol login ya kemudian memasukkan email dan password kemudian centang ingat dan login login Kemudian langsung bakal muncul seperti ini Ini artinya lulus ya. Kalau misalnya dalam proses ID, ID apa namanya ID kartu prakerja dalam proses Ini belum bisa ditaksakan eh, belum bisa cari ya. Karena eh, dana yang kita bayar ke ruang guru Tokopedia, misalnya Bukalapak, Bitarja, Dan sebagainya Itu menggunakan ID eh, kartu prakerja Ya, ya contoh misalnya kalau misalnya kita tidak lurus itu seperti ini misalnya ya. misalnya seperti ini ya uh, kita coba login uh. ya yeah. muncul hasil seperti ini ini kalau kita setelus bakal muncul seperti ini ya, kita langsung saja ya. dan kembali masuk akun yang yang lulus langsung saja sini dan tidak ada kata-kata maaf anda belum bisa kita maaf nah, melihat satu dan terbukti kan itu lalu hanya saja ID kita dalam proses nah ketika ID-nya sudah terdaftar, langsung bisa kita mainkan itu skill academy tempat kita bakal membeli pelatihan ya seperti skill academy ini milik apa namanya CEO-nya adalah staf khusus Presiden RI ya mereka banyak keuntungan nih dengan kartu prakerja, kerja ya. begitulah uh, inilah hasil kerja tak khusus mereka tak khusus uh, RI ya. kawan-kawan semoga bermanfaat jangan lupa kunjungi channel saya jangan di skip iklannya dan di subscribe